Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslor Lovers Dimanapun kalian berada. kembali lagi di Fatih V hadir Untuk memberikan informasi terbaru dan tasnya kabar spesial Dari idola kita Lesti dan reski Bilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 HGTV memberitakan Leslar, Lesti, Rizky, Bilar, sosuitnya Bilar dan Lesti berikan pesan menyentuh untuk baby Leslar. Namun, berita ini pun bersahabat yang menuai tanggapan dari para fans Leslar. Di antaranya jadi Leslar boy update bersahabat ya. SCTV masih setia ngeberitain idola kami kalau ikan mah malu meren. Katanya, itu sindiran dari fans untuk Indosiar yang tidak tentunya kembali memberitakan Lesti Rizky Pilar. Begitu banyak juga persahabat ya, komentar jawaban dari para fans. Di antaranya, persahabat dari akun Instagram Puji Astuti. mengatakan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak buta dan nggak tuli." Pastinya Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang bersalah Akhirnya semua terungkap jelas Termasuk maksud dari pertunjukan perobekan fotonya kakak Bilar Semoga orang memberikan kesuksesan Untuk Leslar, sebagai orang yang terzelimi Sukses selalu Leslar berkah rezekinya, amin Ada juga tangkapan lain Dari pawito.pawito.5494 setelah kejadian foto Bilar disobek, terus Papa Daniel demo, mungkin ada kesepakatan gak boleh beritain Leslar lagi deh. Oh ya dulu katanya pihak IKAN tentunya mau klarifikasi dan minta maaf depan media. Mana buktinya? Pada lupa ingatan, katanya itu persahaman. Kita doakan saja ya, mudah-mudahan Leslar, berkah rezekinya, barokah, dan mudah-mudahan. Rezeki, idola, kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian, tersahabat, Simbang juga ada kabar yang sangat membahagiakan sekali untuk kita semuanya. Alhamdulillah, lagu Lesti Insan Biasa sudah tembus 14 juta viewers. Dan trending dua untuk musik di Indonesia. Ini keren, prasahabat ya. Tetap semangat streamingnya buat kita semuanya. Support, dukung, karya-karya Lesti. Berikutnya juga, prasahabat, perhatikan. Jangan lupa juga untuk tentunya selalu menyaksikan vlog Leslar Entertainment Karena vlog terbaru juga sudah di-up semalam Rzabat ya keseruan hari pertama Leslar Family buka puasa Apalagi dengan aksi lucunya Abang L Yang selalu membuat warga Konoha pasti happy banget ya Apalagi juga dengan momen kronomantisannya Leslar Saat Muna Lesti suapin Papa B ini Masya Allah banget dan warga Konoha pun memang sangat benar-benar menyukai vlog ini Yang ngalir aja Tidak tentunya ada konsep-konsep apapun Idola kesayangan kita tentunya semakin kesini Membuat warga Konoha pun semakin sayang Masya Allah Yang belum mampir langsung cek ke channel Youtube nya Selan Entertainment sekarang ya Support dan tentunya dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat selanjutnya informasi dari Les Lovers Hong Kong untuk warga KonoHa yang berada di Hong Kong persahabat bakal ada acara tentunya mengadakan doa bersama sekaligus berbagi takjil buat seluruh Les Lovers Hong Kong jangan lupa datang tuh persahabat waktu pelaksanaannya itu hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 13.30 sampai selesai. Tempatnya Sinsasui Exit E. Info ada tentunya dari admin ya, persahabat ya. Silahkan hubungi langsung Leslar Lovers Hongkong. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, acaranya sukses. Warga Konoha semakin kompak, makin solid untuk mensupport yang terbaik Lesnar Family pasti ya. Mudah-mudahan juga persahabat kita mendapatkan cidukan vitamin terbaru kabar baik dari Lesti Bilar tetap stay tune di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi dibagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.